Alhamdulillah banyak tuh, parkunya masih tes semangat tesnya kayak anak istimewa ya. Hari herbian terjambul ada Buka sakit yang tak terobati, kasun. mana kan ini coba gan aduh itu dulu nanas udah muda oh. nanas muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hai nghìn samae kumake makasih lah paila ya, Bu aku, aku trauma dikatain itu dikatain sombong gak polbeg padahal aku nggak tahu kalau dia polo jadi kalau dia polo aku polbeg